Assalamualaikum wabarakatuh hamdan, wa syukranillah Sholatan Allah Rasulillah Azadu Allah ilaha ilangullah Wa azadu anna Muhammad Rasulullah Amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafif Agda Abisam Dari SD Negeri 3, Jati Rejo pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kajian Ramadan tentang puasa dan kesehatan. Yuk kita simak! Teman-teman, ibadah puasa tidak hanya melihatkan jasmani melalui menu makanan yang sehat dan pola makan yang teratur. Lebih dari itu, puasa dapat menyehatkan jiwa bagi yang menjalaninya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya berpuasalah maka kamu sekalian akan sehat Hadis Riwayat Ibnu Sunni dan Abu Naim Melihat substansi manfaatnya ternyata sesuai dengan kajian riset kesehatan Karena dapat membantu meningkatkan kesehatan spiritual dan fisik Serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas Para ahli kesehatan tidak meragukan manfaat ibadah puasa dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Beberapa penelitian mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan, antara lain 1. tubuh mendapatkan fase istirahat usus dan perut serta membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. 2. puasa juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Kelebihan lemak tubuh bisa merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh manusia. Lemak yang banyak akan memicu produksi sel yang menyebabkan peradangan pada organ tubuh, memicu munculnya penyakit pembuluh darah dan masalah kesehatan lainnya. 3. Rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih baru untuk melawan infeksi. Para peneliti menyebutkan bahwa puasa berfungsi sebagai pembalik saklar regeneratif yang mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru. Penciptaan sel darah putih baru inilah yang menjadi dasar regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh. Empat, puasa bermanfaat dalam meresot sistem kerja tubuh. Kondisi ini membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi tubuh untuk meregulasi hormon. Mereka yang makan setiap 3-4 jam sekali tidak sempat mengalami lapar, sehingga tidak merasakan kemampuan tubuh untuk menyampaikan sinyal lapar. Ketika asupan makanan untuk tubuh dihentikan selama 12 jam, tubuh dapat lebih fokus pada kemampuannya untuk meregenerasi sel. Meskipun demikian... Untuk mendapat kesehatan yang sempurna pada bulan puasa ini, maka kita harus menjaga pola makanan yang seimbang. Menjaga makanan yang seimbang seperti ketika berbuka dan sahur, istirahat cukup, tidak stres, dan olahraga cukup. Memakan makanan dengan nutrisi seimbang, mampu menjaga daya tahan tubuh. Demikianlah beberapa manfaat puasa bagi kesehatan. Semoga kita jalankan ibadah puasa dengan lancar.